Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Selamat malam semuanya Sahabat dari Rupandi ya, siap. Kali ini Kami akan mengintrogasi mewawancarai, Saudara Edo Mewawancarai bisa Saudara Edo Yang itu yang videonya yang kemarin Mualim Yang di Eh hmm? <laughs> <laughs> uh, Apa saja yang <laughs> Bukan keluhan kemarin ada yang mau hmm. ada, yang hmm. ada yang mau masuk kayaknya udah pusing-pusing Oh -pusing. pusing -pusing. uh, katanya sih udah enggak kuat kita akan langsung aja lah kita interview aja saudara Edo gimana dok uh, kemarin kemarin waktu video itu kayaknya enggak kuat gimana kemarin awalnya dari dari dari awal lah, ya kemarin ya, ya. awalnya kemarin awalnya begitu Arif Sarif ngumpulin sama dekong menyan dan ini orangnya di pinggir di pinggir gua mm -hmm. <laughs> dikumpulin sama dekong menyan eh uh, bukan dipanggil ya tapi dikumpul dikumpulin terus disitu gua lagi, uh, mau interaksi pas begitu mau interaksi perasaan gue ada yang mau nyerang di sebelah di kalau misalkan teman-teman dedi rupanya di channel lihat video yang kemarin di belakang gue sama di sebelah kanan gue di sebelah sini oh, <laughs> jadi gitu yang mau nyerangnya di sebelah di, di belakang yang mau nyerangnya karena dia itu marah kelai itu naon karena dia tuh marah marah di belakang kata arif kata arif sih katanya marah dipaksa katanya kata dia gitu dan Jadi, kemarin itu acara setelah kemarin itu gimana acara interaksi cuman E, harusnya sih kemarin itu disuruh melawan kok kenapa pas disuruh melawan itu kayak yang udah enggak sanggup tuh enggak itu. Itu tahu dia ya. ya. kayaknya salah kayak <tuk> kayak yang, yang gering kuda Raka. makanya mau menjengkang gitu <tuk> <tuk> <tuk> <Makan jengkang. tuk> jadi sebenarnya bukan kata orang Sunda Salatri bukan belum makan bukan jadi sebenarnya itu pas begitu mau interaksi kepala udah puyeng kepala puyeng kepala. terus di belakang ada yang nyerang di belakang kenapa nggak dilawan kenapa nah, itu enggak dilawan. pengen tahu kenapa, kenapa nggak dilawan karena yang nyerang itu bukan 12 Gitu. nah yang terjadi yang terjadi dalam diri gua adalah ada yang ngomong sesuatu di dalam hati gua sama di pikiran coba gitu ini. yang ngomongnya terus yang keduanya gua takut nyusahin nah, itu Teman-teman teman itu eh, maaf itu aduh gimana ya roh klarifikasi oleh Pak uh, gimana so oh, yang takut nyusahin teh apa apanya gimana Baris takut lo, nyusahin kalau kalau gua pingsan kalau masalah ngamuk sorry, saya pasti sanggup lah nah itu mah bukan ngamuk kalau tapi ini mah maaf maaf maaf maaf maaf -ma -ma -ma -ma aja ya eh ya. e, bukannya kami sini so jagoan kalau misalkan kerasukan mungkin gua percaya sama Mang Deddy sama Mang Sarip Ama Dekong Menyan. Gua percaya 100%. Oh Tapi setelah setelah kerasukannya itu setelah setelah setelah kerasukannya itu badan tuh lemes. Pasti lemes. Oh. Nah, di situ yang takut, yang takutnya nyusahin entar pingsan langsung digotong. Oh maaf oh sebenarnya itu kan belum tentu pingsan ya belum tentu belum tentu, belum tentu pingsan iya ya, belum ya. Ten, belum yakin itu makanya. belum yakin bahwa anda itu bakal pingsan bakal uh, lemas, itu belum yakin dan itu pikiran gua itu, pikiran. itu pikiran gua <laughs> pikiran itu harus dilawan makanya nah yang per, yang keduanya itu yang yang pertamanya yang pertamanya Arif Sarif kalau misalkan eh uh, nonton video yang kemarin Arif Syarif sempat bilang dua hari kemarin ya yang video yang dua hari kemarin Arif Syarif bilang nah Arif Syarif bilang tuh bilangnya lawan lawan dan Pak Dedi juga bilang lawan Nah ada yang ngomong di hati dan pikiran gua sok lawan atuh Gua, gua jawab lagi gua lawannya gimana abdi ngelawan aku kumaha. maha nah. siapa yang ngomong itu iya gua gua ngomong deh ama, ama hati dan pikiran gua pak Amin. gitu nah terus ada yang ngomong lagi sok lamun sakirana sok lamun sakirana mana itu sanggup ku orang dibantuan eh, orang asyuk kemaneh nah, itu yang ngomong siapa nah, itu siapa itu? Nah itu yang ngomong tuh enggak tahu kurang tahu saya juga bukan dari sekeliling Bukan, bukan dari sekeliling yang di lokasi itu bukan Anda membuat sesuatu bukan dari bukan dari sekeliling itu yang jelas yang jelas gua enggak tahu itu yang bicara itu hanya ada dalam hati gua dan pikiran gua. itu aja gue juga enggak tahu itu siapa-siapanya Nah di situ gue bilang nyerah, udah gue gula bilang udah puyang puyang puyang. Nah di situ ada yang mau masuk ke <tuh> raga gua gitu, tapi nggak tahu siapa siapanya. Yang jelas bukan di lokasi bukan di lokasi itu. Kayaknya sih, kayaknya ya kayaknya mungkin ada bantuan dari lain, tapi nggak tahu Yalah, sih. itu yang yang di sekeliling itu kemarin ada yang sempat ketawain juga sih meledek kayaknya ngeledek ini saudara ya tuh ketawa-ketawa iya emang jelas ngeledek selanjutnya kan gue nya kan apa pertama penakut jadi bukan bukannya ikut-ikut kayak gitu tuh bukannya pemberani gue ini penakut sebenarnya penakut tapi ya gue ikutin ikut aja pertama apa cari hiburan lah. Tuh. Nah, ya, kalau masuk ke hutan itu pasti semuanya ada resikonya. Ya, paling itu. Kalau nggak ada resikonya ya udah diam aja di rumah. Baca surat nah, Padahal Pak udah bisikan itu. Udah baca selawat, Pak. Surat apa? Baca yang, ya. Siapa yang fasih? Siapa yang Siapa pasti pasti set Oh, barangkali dia takut. Makanya, apa ngasih mm -hmm. itu supaya nggak jadi ngelawan? Bisa, bisa, bisa, bisa jadi <coughs> mm -hmm. itu. Ini teman-teman banyak yang protes, sih. Oh, kenapa ya? nggak diamin Kenapa harus dibantu langsung? Uh, ya. Itu yang kebanyakan yang nonton video itu protes semua. Oh, yang, yang Harusnya ya. kamu itu lawan dulu sebelum terjadi sesuatu kan belum tentu. Kamu itu bakal pingsan gimana Belum tentu. Oh. Makan <laughs> apa? Makan apa? Waduh, Makan okay. Jadi gimana e, kelanjutannya? Apa masih berani apa gimana? Masih insya sanggup. Insyaallah, insyaallah ya. sanggup. Kalau Insya Allah itu tanda tanya ya. Kalau sanggup sanggup kalau tidak tidak. Iya, Allah kan namanya juga kalau misalkan ada waktu. Iya, itu masalah waktunya enggak iya. maksudnya. Di depannya mau kita-kita Oh, kayaknya mau ada pergerakan semacam silat-silat itu di lapangan. Uh, silat yang kemarin, ya, yang di sana. dicoba di lapangan, boleh. Yang di, boleh, yang ya. di studio Garpali. Gimana? Di tempatnya Arif-Arif Gimana itu kalau misalkan ditantang pergerakan silat di lapangan? Oke, gimana? boleh dicoba. Okay. Okay, oke, katanya. boleh dicoba ya teman-teman ya. Tunggu ya, Bang bule senang, ada nyoba itu, oke. Itu. Ya, bang bule Edo mau coba nih. Hmm, Apalagi bang. itu Bang bule itu, Bang Raka. Oh dia kayak yang marah pas saya langsung ngeluarin itu aduh oh, dia mah emang suka kayak gitu Oh kayaknya kurang boleh. seru kayaknya gitu hmm. Oke okay. buat teman-teman <coughs> uh, ini Arif dan dekong menyan Isan gua sendiri Edo bolet dan yang pegang Deddy Ropani yang punya channel ini eh uh, sudah. Uh, kita undur diri. Wabillahi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.